Yey, aha, yuk, mari kita bergoyang, yuk. Putus lagi cintaku. Dus lagi jalinan kasih sayangku dengannya, cuma karena rupiah lalu engkau berpaling muka tak mau menatap lagi kecewa-kecewa hatiku. Terluka karena cinta, jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa rela rela rela aku relakan rela rela rela aku... Lagi cintaku Putus lagi Jalinan kasih Sayangku dengannya Cuma karena rupiah Lalu engkau Berpaling muka, Tak mau menatap lagi Kecewa cewa hatiku terluka karena cinta. Jangankan diriku semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada ada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa rela rela rela aku relakan rela rela rela aku rela yo.